Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat lesti lovers, di lovers serta les lovers dimanapun kalian berada, di Fativi kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar lesti dan Rizky Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ke kabar pertama persahabat kita lihat di sini akhirnya muncul juga ucapan dari bunda Ino sang bunda lesti persahabat ya yang mana kita lihat di akun Instagram pribadinya Bunda Inul mengunggah sebuah foto bareng Dede Alasi Kejora. Dan ada kalimat caption yang dituliskan. Wis pokoke kudus sehat, tambah sukses, tambah moncer dan bahagia panjang umurnya. Amin. Pesan Bunda, tetap rendah hati, tidak sombong, jaga suara indahmu baik-baik. Anak wedo, Lesti Kejora. Masya Allah, luar biasa bersabat ya akhirnya tentunya ucapan doa dari Bunda Inul kita lihat bersahabat ya di akun Instagram pribadinya dengan tulus mendoakan yang terbaik buat Lesti mudah-mudahan doa baik dari orang-orang baik selalu dijabah amin ya robbal alamin. Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar hingga respon dari para fans yakni dari akun Instagram Ngomes yang berkomentar Bunda yang baik, Masya Allah luar biasa persahabat ya dukungan tentunya dan doa dari orang-orang terdekat, salah satunya Bunda Inul sangat luar biasa, kita makin bangga dan bahagia mudah-mudahan idola kita pun selalu diberikan kebahagiaan ke kabar berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial, yang mana jangan sampai lupa, para sahabat, rangkaian cinta Bali Leslar hari Minggu, tanggal 8 Agustus eksklusif di ANTV. Bersandatia ya. menghitung hari lepas lajang calon pemimpinmu kado terindah Lesti Masya Allah, tentunya. Jangan sampai terlewatkan, kita saksikan bersama-sama dan mendoakan bersama-sama persahabat ya untuk kelancaran rangkaian pernikahan Lesti dan Rizky Billar. Kekabar selanjutnya, persahabat kita lihat di sini ada unggahan spesial dari Bang Ariel yang mengunggah sebuah postingan foto bareng gorgeous, wah well, persahabat ya luar biasa. Foto di mana nih abang Ariel? Tentunya di dalam gedung persahabat ya. Kita dibuat penasaran dan dibuat traveling kembali. Pastinya kita semua viral fans tahu di mana kah bang Ariel berada persahabat ya. Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan dalam foto tersebut. Bismillah, wesui, ora ketemu Menungso, Ziji Kisah ini makin joslah sehat-sehat Untuk kita semua, amin Partner kerja, semangat luar biasa Itulah kalimat caption yang sangat luar biasa Dituliskan oleh Bang Ariel Untuk Rizky Meka Persahabatnya Yang sudah lama tidak berjumpa Mudah-mudahan kebahagiaan Kesehatan selalu diberikan kepada Keluarga Lesler dan orang-orang Terdekat dari Lesti Dan Rizky Bilar kita lihat juga persahabat, dalam postingan Bang Aril banyak sekali komentar hingga respon dari fans Persahabat ya, ada komentar dari akun SDNscorNurhalisa31 mengatakan Mungkinkah lagi syuting tapping buat tanggal 8? Wow, Masya Allah persahabat ya, mudah-mudahan saja ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dan berikutnya, para sahabat kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Melodi Kartun. Underscore mengatakan, "Yey, gorgeous comeback! Semangat semuanya, masya Allah luar biasa, para sahabat ya!" Tentunya sehat-sehat semuanya, dan kita masih menunggu kejutan dari Rizky Pilar dan tim untuk tentunya kado spesial yang akan diberikan kepada Lesti berupa mobil persahabat yang luar biasa makin bangga dan makin salut kepada idola kita mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid mendoakan yang terbaik untuk Les Lab selanjutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan spesial yang mana ini kabar bahagia juga di sini kita lihat di channel YouTube-nya Persahabat ya dari sebuah deskripsi yang dituliskan surat rekomendasi lesti dari KUA Kecamatan Cibinong Cianjur Selatan sudah lengkap Alhamdulillah tentunya sudah lengkap persahabat ya insyaallah berkas dua-duanya di sini kita lihat bahwa sudah lengkap semuanya Bismillah perkuat doa persahabat ya mudah-mudahan semuanya lancar dan kita lihat juga. Untuk surat numpang nikah Rizky Bilar sudah jadi. Alhamdulillah, masya Allah, kabar kawah persahabatnya doakan terus. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala apapun. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan kita lihat juga persahabat, ya, berikutnya ada unggahan yang mana spesial banget ketika live bang Enoni menunjukkan ada sebuah handphone. Ini adalah handphone. Punya lintar yang diberi oleh Rizky Bilar baru gabung aja Sudah dibelikan handphone iphone Masya Allah bersahabat ya Luar biasa kebaikan dari Rizky Bilar Mudah-mudahan berkah Barokah amin Postingan tersebut lalu di post kembali Oleh kesendal putih harus korbinar Ada kalimat caption juga yang dituliskan Masya Allah barakallah lintar Dikasih hp baru sama kakak dan dede Jadi main pengen kerja Jadi bagian tim mereka deh Masya Allah bersahabat ya Tentunya semoga semakin berkah dan merokah tambah banyak rezekinya anak-anak baik, soleh dan soleha. Dan selanjutnya, persahabat, kita lihat di sini ada unggahan spesial banget, persahabat ya, yang mana diunggah oleh akun Leslar Indonesia 2020 yang mengunggah sebuah fosingan gedung. Gedung ini adalah gedung yang dikunjungi oleh tim Leslar, persahabat ya. Mudah-mudahan saja ada kejutan bahagia dan kita lihat persahabat ya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan orang Jabar pasti tahu dong tempat ini masya Allah Jakarta Selatan tepatnya persahabat ya tentunya banyak komentar dari postingan tersebut yakni dari akun Instagram Ali Aniskartopan triple mengatakan gedung Tribrata kalau nggak salah dan kita lihat dalam Tentunya komentar tersebut banyak sekali jawaban dari akun Hermawati Tanti mengatakan belakang tempat aku kerja itu masya Allah dekat banget nih, wow luar biasa bersahabat ya, wah bisa ngintip dong gak tali topan dan ada balasan juga dari akun Bunda Ochna 98 mengatakan eh tali topan satu satu Apakah itu lokasi TKP nanti ya, halo aja dulu ya Tuh persahabat ya, Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya Tetap stay tune persahabat ya, biar kalian tidak ketinggalan informasi dari Lesti dan Rizky Bilar Mungkin ini informasi di malam hari ini bagi tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh